gimana sih dong halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska, office. Siap? oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alik motion lagi oke tapi sebelum lanjut kalian bisa dukung channel ini dulu dengan cara like subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lagi dari channel ini Oke, okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. nggak kenal pula <Syukur> najis. Oke, okay, lanjut ke preset yang kedua. oke okay, lanjut ke preset yang ketiga oke okay guys lanjut ke preset yang keempat ya Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya Oke okay, lanjut ke preset yang keenam Oke okay, lanjut ke versi yang ke Oke okay, guys selanjut ke versi yang ke delapan Oke, kita lanjut ke preset yang ke-9 ya. Diam seolah olah trauma bergerak balik sama yang lama. Uh, melendak. Oke, lanjut ke preset yang ke-10. Orang kalau udah nge suka sama kita, bikin story aja dikira Oke okay guys lanjut ke presiden ke-11. Bukan orang Medan, bukan juga orang Jakarta, bukan juga anak Sulawesi. Anak Bekasi nih bos. Senggol dong. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12. Oke lanjut ke preset yang ke-13 <SILURAN> Oke guys lanjut ke preset yang ke-14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 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17. <SILENCIO>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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya ada dua ya guys ya Oke okay, dan buat yang belum subscribe kalian bisa subscribe dulu ya Oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya